Baik, hari ini saya berada di Talaut, tepatnya di Gereja Emanuel Beo. Saya mendapat kehormatan untuk diundang menghadiri Bes Barawi uh, di Gereja Immanuel Beo ini. Tentu ini kehormatan buat saya sebagai wali kota, jauh-jauh diundang. Dan ada hal yang sangat menarik selama saya berada di sini, yaitu kekeluargaan, kebersamaan, toleransi yang begitu baik. Masyarakatnya yang begitu toleran, dan masyarakatnya yang begitu ramah. Kedua, Pes Parawi ini bukan hanya untuk kalaut semata, tapi justru dikutsertakan dari uh, Manado, Bitung, bahkan dari Talakabat, Sangir, dan uh, Sial. Buat kami, Pes Parawi ini bukan mengejar piala, uh, tapi membangun kesatuan yang besar dengan dengan pemikiran yang sama itu yang paling uh, berkesan. Membaur tumpang-menopang di dalam kesuksesan kegiatan ini ini jadi pelajaran baik buat saya bahwa topang menopang dalam sebuah acara seperti ini sangat uh, berarti buat uh, kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, di talaut ini alamnya indah sekali, karakter masyarakatnya terbentuk dari alam yang keras, gigih masyarakatnya karena alam yang begitu apa namanya, di di dikelilingi di, di, di laut, tapi mereka tetap ramah, mereka tetap, apa namanya, apa ya, humble, sehingga masyarakat di sini jadi pelajaran juga buat saya untuk di Ketemuan Selamat atas pelaksanaan Pes ini dalam rangka bulan tahun, apa namanya, jemaat yang ke-25, eh, apa, PKB yang ke-25.